cikcik cikcik cikcik cikcik cikcik cikcik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan review game geto Olympus ya seluruh kita bawa modal receh saja Rp62.000 semoga kita dapat dvdv manis-manisnya kita main di berapa ya nanya saya saya saya kita main di bet 800 800 dulu aja dapat jangka kita coba 20-20 eh dulu Oh ya yeah, yang tadi kita masuk di RTP 89% lumayan harusnya ada profit profit manis sih kalau di RTP segitu kita langsung kasihkan aja di RTP segitu daripada lama daripada bimbang daripada ragu langsung bahkan aja di RTP Oh ya yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 itu tetap bersolid sambil jaga dunia akhirat di sini WD berapapun dibayar lunas pastinya terpercaya tersolid sambil jaga dunia akhirat luth di RTP 8000 itu situs yang set-setnya -set situs yang RTP live-nya itu live 24 jam dia ya per menit per detik ganti makanya selalu cek RTP game sebelum bermain dan saya sarankan main di rtp8000 karena cuma di sini RTP nya live seluruh kalau jimat lain cuma tempelan-tempelan saja seluruh oh iya yang bertanya linknya mana bang linknya mana linknya saya taruh di pin komen pastinya seluruh langsung cobain aja gas jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 ya seluruh back to the game ya seluruh coba kita cari profit profit manisnya ayo kasih yang manis-manis boleh lah, us oh ya jangan rokok-rokok dan kopinya ya yes, seluruh biar kalian mainnya enjoy santai boleh-boleh-boleh itu biar kopi-kopi kalian merasa manis kita akan berburu petir-petir merah hmm. yuk kuning jadi dulu kuning oh, hijau jadi merah boleh ikut dong merah boleh ikut nggak mau anjir ayo kasih yang manis-manis juga -manis, belum ada tanda-tanda ya Lur kita coba coba lagi karena mencari profit itu lumayan-lumayan harus sabar dan saya selalu ingatkan jika ingin bermain utamakan cari profit utamakan diri jangan selalu terpaku dengan JP-JP besar jika kalian bawa modal receh kayak saya tadi 63.000 naik 300 400 500 itu udah termasuk JP dan jika kalian ragu untuk melanjutkan boleh langsung berikan saja kesempatan WD hanya datang sekali terjadi. selalu jadikan kesempatan itu sebagai momen untuk WD-WD mantapnya belum ada tanda-tanda sekitar, sekitar gratis nih nah, waktu mainnya diibet tipis lah ya Tuhan nambah umur tipis mau main di ribu darah deg-degan karena cuma 63.000 kalau 100.000an ya kita mainnya di web 1200 mantap. kalau tipis-tipis kayak gini enaknya bet tipis 800 lah kuning hmm. boleh biru atau merah boleh Aduh nanggung semua anjir saldo sisa 30.000an ini kalau nggak pengen naikin dulu gitu loh biar nafas-nafas kita agak lama gitu ya gitu loh hijaunya konegin atau ini boleh mantap hijau bone ini boleh bungu boleh anjir nggak mau cuma ini suruh tambahan-tambahan di ketiga puluh balik lagi ke saldo ke 60000 berarti ini tandanya lagi gacor karena beberapa putaran kita langsung dikasih naik lagi di saldo awal kawat kalian semua itu udah tanda-tanda tanda-tanda akan JPJP JP, mantap akan terjadi makanya selalu pantau jadi ketika kalian ya contoh ajalah 200-100 kalian masukkan ke game 50.000 50, 50, kalau dia naik ke 50.000 berhasil olimpus lagi mau aktif jadi kalian tahan aja dulu dan pakai pola-pola gacor dari saya ini saya jbdba akan terlihat seluruh jadi jangan lagi jangan dienak mainnya dengan di rtp8000 ini segera tetap solid ini untuk linknya saya taruh di pin komen Yesus kita coba manual dulu lah naik bed boleh lah. kita coba ber, ber dikit kita coba 20-an semua nah, semoga ada pilih, pilih, pilih, pilih, atau petir-petir merah itulah usia mantap mumpung bed kita naikin ini us. karena tadi kan udah kelihatan itu tanda-tanda JP nya ada karena dia di saldonya kita turun setelah naik lagi ke modal awal berarti tanda-tanda JP nya ada dan pahami tanda-tanda JP itu ya seluruh kalian yang suka main Zeus daripada main TG Mbak Pucuk mending main Zeus aja dan buat yang kalian yang bertanggung kenapa main cuma kolindus? ya karena semua bisa oleh yang yang paham polanya yang paham momennya kapan harus buy kapan harus naik bet enggak nah, ngerti paham banget Ini buat kalian-kalian semua bisa dibantu like comment subscribe-nya buat para player-player Olympus player player modal receh bisa dibantu bisa pakai pola pakai pola-pola petca dari saya boleh main di situ saya boleh itu malah lebih bagus lagi karena cuma di RTP 8000 kalian bisa dapat RTP max-nya jadi sebelum bermain coba cek RTP gamenya nya jika bagus di 80 ke atas kalian gaskan aja tanda gula ya yes, seluruh untuk link situs saya taruh di pin komen langsung kalian gaskan aja cocol-cocol di sana biar kalian bisa merasakan DBJP mantap seperti saya. terus Hai kuning baju nah, aduh mau anjir terus enggak mau bagus enggak nah, mau seluruh kita coba buatin semua kita berapa 10 kali ya, anjir langsung dapat scatter. Semoga kita ada isi ya, ya kita main di bed seribu dua ratus saldo sudah tipis juga. Ayo sekali paham. Ini anjuk nggak mau. Kano merah jadi atas satu atas mahkota hijau banget Kenapa dia biru gitu? Yo hijau aduh nangis semua. Hmm. Hmm nggak mau, kayaknya nggak mau di dalam ini atau kayaknya tetap gajernya di luar loh kayak tadi pecahannya lumayan bisa dikasih tambahkan pecah di luar itu, karena biasanya gajernya di luar bukan di dalam free spin lihat aja pasti nggak ada isi. ya paling 20 ribu 30 ribu ini. Nah, lumayan sih 4000 ribu, cuma tambahannya ini kurang nih. Kaldu kaldu doang. tapi nah, petir petir gajotnya tuh di luar, fix yang di luar. Jadi kalian tahan aja putaran di luar. Jika ada fishpin pun buat nomor-nomor saldo tipis lah. Yuk kuning dulu atas. Nah ya, lumayan lah ya seluruh. Mungkin ada an ini lumayan naik ayo Eh. Nah. Nah, ada Yus, pasti kalau keluar, aduh nanggung aduh nanggung lagi pecahnya scatter dua biji aduh nggak mampu terus ya kali 8 terus konekin dulu umum konek aduh Tunggu ya dulu, lah atas singkir kasih pertiru, atas singkir kasih itu. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, bajingan kali 500 ratus koneksur satu koma delapan tur, itu kan pasti kayak gitu. Kalau rtp rtp gacor jadi ketika kalian modelnya tipis, turun turun turun naik, nah, naiknya itu dari apa? Dari free atau dari pesan pesan di luar? Kalau pesan pesan di luar kalian harapan pesan di luarnya itu mantep kayak gini loh kalau emang resortnya di dalam frequent ya berani boy aja kalau di dalam krispint jadi gitu saran dari saya ya semoga kalian semua bisa merasakan jp-jp seperti ini ya seluruh ya ya mantap ini mantap ini kita kelarin putaran ini langsung kalau kabur saja lah ngapain dari dari profit lagi udah lumayan ini satu-satu modal cuma tipis tadi rp ribuan, seluruh dapat segini itu udah Oh guri-guri tuh. Oh iya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye ya, sur